bapak mau ke mana? kata kawan, bapak mau pulang? iya, um, ini sudah larut malam. pak, aku tahu, pasti ada alasan lain. ada yang mengganggu bapak? ada yang menjelekkan bapak? kerus bilang apa? dia tidak bilang apa-apa, tidak apa-apa. jika tidak ada, ayo ikut aku sekarang. Para tamu yang terhormat, perhatian semuanya. Aku persembahkan sesuatu, yaitu sebuah tarian indah yang akan dibawakan oleh tuan rumah, Dr. Nandini.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 Sebabnya kami bertemu Berulang kali kami bertemu karena berbagai alasan Tapi apa? Tiap kali aku mencari kebahagiaan Selalu ada yang merintang Kenapa Chris hadir dalam hidupku? Dia akan membawa kebahagiaan Atau air mata dalam hidupku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 Tapi jangan terlalu lama menunggunya. Hmm, kita lihat apa mereka menepati janjinya. Pak Bansali, aku membutuhkan uang lagi. Adikku, adikku akan menikah. Aku sudah janji padanya. Bu, aku butuh waktu memikirkannya. Dua setengah juta itu jumlah yang sangat besar. Kau sama sekali tidak punya barang untuk bisa digadaikan. Kalau begitu... Tanda tangani saja dokumennya Aku janji aku akan lunasi hutangku secepatnya, Pak Halo? Halo? Ini tidak akan terjadi jika saja Pinjamanku disetujui